Sehingga kita Alhamdulillah punya sejarah wali songo, saya Punya orang tua Nur Salim itu sayang sekali sama umat bangun juga gitu Karena memang agama ini itu kalau masalah kebenaran itu serius Tapi dibalik kebenaran ini yang perlu dicatat oleh semua yang mencintai agama ini Bahwa Allah itu tidak butuh ta'at kita Dan Allah tidak akan gagal sebagai Tuhan karena maksiat kita Allah tidak akan ngefek ketika semua orang ta'at ya ngefek Semua orang maksiat juga gak ngefek karena Allah ini yang punya eksistensi sejati Sehingga hubungan kita dengan Allah itu nggak ngefek ke Allah, tapi ke kita sendiri Sehingga mereka lebih rilek Karena nggak merasa harus harus mati-matian bela Allah, Allah tetap al-qayyum Yang bisa berdiri sendiri. Sehingga di kitab-kitab itu Ada bab namanya Mizzahun Nabi, guyonan-guyonan Nabi Itu ada babnya di kitab Ihyak itu. Suatu saat ada orang sepuh, sowan ke Nabi Karena sudah sepuh beliau pamit, kira-kira jam segini pamit ya Rasulullah sama mau pulang karena nanti kemalaman, karena beliau jalan kaki yang orang sebut. Kata Nabi, ya tenang saja di sini, nanti pulang kamu udah jalan kaki. milan nanti kamu tak naikkan anaknya unta. Kira-kira orang sebut, tadi Namanya anak unta itu yang kecil. apa yang bisa saya lakukan dengan anak unta? Sudah tenang saja. Setelah beliau ngaji lama, ya dikasih unta tua itu. Silakan kamu bawa unta saya ini. Ini kan unta tua, ada anak unta. Ya meskipun tua ya, anaknya unta Jadi agama itu rileks Nabi Ibrahim itu pernah minta supaya nyawanya itu diperpanjang Karena belinya, umumnya orang itu kan ingin nyawa panjang Ingin umurnya panjang Allah tidak jawab, tidak apa? Satu saat ada tamu, orangnya itu sepuh sekali Nabi Ibrahim karena orang yang sangat menghormati tamu Dikasih kurma, apa itu? Anggur Itu setiap dimakan, dikunyah, meler lagi keluar Karena sudah sepuh nggak ada giginya, dikunyah, keluar lagi Itu jawabnya Nabi Ibrahim Ya Ya Allah, masuk lagi ke kamar, sholat lagi, meng doa panjang umur Katanya oh jenengan jawab toh. <laughs> Artinya kalau ingin tua sekali, ya nasib kamu kayak itu gitu. Jadi karena beliau tahu itu jawaban, terus masuk kamar Oh jawab, terus jenengan Terus membatalkan doanya Itu Nabi Ibrahim Kalau orang sekarang enggak Dungo ngarani, ya tua, ya tetap sehat Karena doa itu kalau enggak diperjelas, itu ya repot Ini cerita-cerita Supaya kita cerita. ber-islam itu teriak. Saya Bahkan itu meskipun dia top, senangannya dia guyon, bapak saya. Tapi guyon itu ada yang wajib. Saya dulu itu janggal. Nuduh zina itu dosanya besar sekali. Saya ulang lagi nuduh orang yang zina itu dosanya besar sekali. Disebut pakota. Saya pernah menjumpai tiga G besar dua F, tiga G besar. Dia top semua. Di majelis itu ada gosip bahwa si A itu uh, punya seringgoan sama Sri misalnya atau dengan siapa lah. Kalau di Arab itu senangannya pakai salma. Lelamat Majnun salam Kalau <goloh> di Jawa itu kasihan kurbannya itu <goloh> ya, Tapi itu contoh saja Itu si Kiai 3 tadi gak ngefek Mana tanya gini Loh apa perempuannya cantik wah oh, Cantik sekali bah. Cantiknya sampai kayak apa Malah bicara cantiknya perempuan Saya itu yang pertama iskal. Ini Kiai kok bakal orang apa Cantik Orang ayu ya. Setelah majelis itu bubar Yang penggosip tadi ya, ya Yang gosip ini gak Kiai Yang pembisiknya ada Kiai Yang gosip ini gak Kiai Cuma Kiai 3 ini posisi mendengar tapi malah tanya cantiknya, sehingga cerita seorang itu pulang bilang gini, itu kalau saya bilang iya dengan gosip itu saya ikut saya ikut menuduh orang lain zina, itu dosa besar. Selain itu saya kiai kalau saya bilang iya dianggap membenarkan. Maka untuk mengalihkan nggak bicara nuduh, jadi guyon tadi, jadi guyonnya itu karena kalau dia tadi bilang iya artinya mengiakan dan akhirnya gusip punya dosa besar karena nuduh orang lain zina. Diperparah dia kayak besar kan orang menjadi percaya karena yang ngomong bukan penggosip lagi tapi, ya. Maka dialihkan. Lu ayun lucung, <laughs> sampai segitunya Kearifan arifan Sehingga dulu ketika Ma'is, Ma'is itu seorang sahabat yang pernah salah, pernah salah besar. Itu Nabi ketika beliau ada gosip salah gitu ya Nabi masih. Jangan-jangan kamu hanya mimpi cung, jangan-jangan kamu hanya megang tapi tidak sampai zina. Sampai terakhir Nabi tanya, Afi aplikasi jangan-jangan otak kamu sudah ke-error Sangking tidak inginnya Nabi mempercayai hal-hal seperti itu Nah problem kita di zaman sekarang justru Justru kadang nyari-nyari supaya tahu buktinya Yang dulu para orang soleh menghindari bukti itu supaya nggak sebutan su Sekarang orang mencari-cari bukti Padahal itu dilarang, walau jasa seorang enggak boleh mencari-cari kesalahan orang lain Nah itu kearifan-kearifan yang yang saya dapatkan dari Bapak, dari Bapak dari Pak Zaini, dari Pak Gores Mereka orang-orang yang luar biasa menghindari ngomong penting Sekarang itu orang banyak yang sering ngomong penting Sebenarnya itu malah salah Karena kalau ngomong penting itu fonis Fonis terhadap orang lain Dan Kalau kamu rileks tidak Nabi dulu itu rileks sekali Ketika beliau ngaji ini, terus ada pemuda lewat bawa cangkul mengabaikan pengajian Rasulullah Banyak sahabat bilang, celaka orang itu ada Nabi ngaji kok gak ikut Jawabannya Nabi unik Jangan-jangan uh, dia punya keluarga yang harus kerja Dan kalau harus kerja untuk nafkah keluarganya itu juga ibadah Jadi, si lo, kita Itu ya sunnah dulu. saya Cuma, Iroh, Jadi usaha. Nabi relax saja Tidak uh, tidak tersinggung tidak. Nah Kenapa kita butuh rileks Karena kebenaran sekali dipaksakan Itu jadinya benturan Wali-wali Songo itu dulu sudah berpikir seperti itu Sehingga Pak Zeni yang sering hentikan sama saya kita ini bisanya mengikuti Mas Bakal, manggil saya mas Tidak bisa benturan Sehingga tersebut ada modifikasi dari sesajen Menjadi sedekah Dari apa, menjadi apa, jadi tidak Tidak langsung benturan, dan itu khazanahnya Bacaan-bacaannya banyak sekali Termasuk peristiwa tadi, jadi dulu Korban itu dipakai ajang Orang-orang tokoh pura supaya dapat daging yang bagus Di atas nama kaplah Jadi agama ini dijual mulai dulu Sekunanya kuno agama ini dijual dan agama mulai dulu ya prospek Ka'bah itu bisa menyedot wisatawan berapa Wisata religi Sehingga dulu ada Kaabah dengan Perhitungannya juga ekonomi <laughs> Jadi mulai dulu itu ya sudah seperti itu Mau apa-apa mengapa dunia seperti ini Jadi dulu mulai dulu agama itu ya Sampai orang Yahudi gak mau iman sama Nabi ya Pikirannya sederhana Kalau saya tokoh banyak yang sowan banyak yang ngasih-ngasih Kalau saya ikut Muhammad saya anak buah Yang ngasih saya jabar Jadi perhitungannya juga ekonomi jadi ketika Abraham mau bikin apa Ka'bah tandingan itu perhitungannya juga ekonomi. Jadi ribet kan memang kalau manusia itu sudah ribet. Tapi Islam ini datang bukan bukan untuk itu tapi memaklumi itu. Itu hebatnya Nabi Ibrahim ketika beliau berdoa, "Ya Allah, keluarga kami saya tempatkan di Mekah. Rabbana liyuqimush sholata wa ja'alna minan tahwi Cuma menurut Islam di balik Ya Allah kita kita ini ingin anak-anak kami ini bersujud kepada Engkau ingin anak-anak kami ini melakukan sholat tapi mereka ini manusia yang untuk ketahanan hidupnya butuh makan butuh rizki butuh ekonomi maka tolong ekonominya dijaga ya jadi di balik demi sholat menjaga ekonomi jangan dengan demi ekonomi meningkatkan sholat jadi di balik jadi demi sholat menjaga ekonomi juga termasuk menjaga politik. Andaikan ada orang Islam yang cakap politik, terutama yang soleh-soleh. Kemudian negara bikin aturan alam mereka Sholat dianggap larangan, pengajian dengan larangan juga rebot Makanya mulai dulu kiai-kiai itu ya politik Karena nggak ingin negara ini diatur oleh orang yang anti-sholat, anti-agama Karena kalau negara terserah yang sedang jabat, kemudian yang jabat tak soleh Bisa nganggap maksiat-maksiat tidak ilegal Yang pengajian justru ilegal Nah, di sini kenapa banyak orang-orang soleh dulu ya rata-rata ya berpolitik Mulai sebelum kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan Jadi itu ada, ada filosofinya Nah bahwa ada oknum-oknum yang tidak seperti itu ya monggo itu oknum Tapi sebetulnya awal-awalnya kenapa banyak orang soleh yang, yang politik Karena nggak ingin negara ini dipimpin oleh orang-orang yang anti-agama, anti-kebaikan Sehingga berkahnya apa? Berkahnya negara ini berkonstitusi secara islami Meskipun tidak negara Islam tapi tadi Hak asasi manusia terjaga, hak belajar, hak beragama, hak ibadah Coba bayangkan kalau kita menjadi jadi korut, Korea Utara kan pusing Itu uniknya, laki-laki ini jadi cerita uniknya Itu mulai dulu itu tidak ada benturan? Ketika ada Masumi, ada Partai Enfo, ada, ada macam-macam Muhammadiyah datang di Jogja itu Itu Mbah Ahmad Dahlan itu teman dekatnya Mbah Hasim Saya tahu banyak tentang, namanya dulu Mbak Darwis itu dulu ngajinya sama pernah buyut-buyut tiyami di sini Dulu ngaji Mbak Soleh Darat, Mbak Ahmad Dhalan sama siapa itu Mbak Hashim. Ketika di Mekah yang Mbak Ahmad Dalan ngaji Minangkabu itu ya sama Mbak Hashim. Nah kebetulan Mbak Ahmad Dalan hidup di Jogja yang zaman itu sudah kurafatnya kayak apa Karena ada sistem agama yang sangat menurut beliau sangat jauh dari Islam yang murni Terus beliau revolusinya seperti itu Yang Mbak tempat di Jumbang Nah itu kan murni ilmu sosial, murni muktadul khalom Terus beliau punya metode yang berbeda tapi enggak masalah mau dulu enggak masalah. Kemudian yang jadi kalau yang kadang-kadang memasalahkan tuh ya memang yang enggak tahu masalah. <laughs> Sebenarnya dulu dia biasa aja karena ya ya itu urusan metode urusan